Priscilla Presley, dari anak yang tinggal dalam kesedihan hingga pendiri Elvis Presley Enterprises. Priscilla Presley, pendiri Elvis Presley Enterprises dan mantan istri dari mendiang Elvis Presley. Baru saja menyampaikan kabar duka atas kepergian putri kandungnya, Lisa Marie. Priscilla juga menjabat sebagai ketua dewan dari tahun 1982 sampai tahun 1998. Yang membantu Graceland menjadi tempat wisata. Meskipun sukses sebagai pendiri dan ketua dewan, kehidupan Priscilla semasa kecil jauh dari kata bahagia. Ayahnya yang berprofesi sebagai seorang pilot meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat sementara ibunya menikah lagi dengan seseorang lain. Priscilla juga sering pindah-pindah rumah sejak kecil dan tidak memiliki kerabat. Namun, dalam kesedihannya itu, Priscilla berhasil bertemu dengan Elvis Presley melalui Kerry Grand, yang mengenalkannya pada Elvis saat bergabung dengan Eagles Club di Jerman. Meskipun terpaut usia yang jauh, Priscilla berhasil membuat Elvis jatuh cinta setelah pertemuan pertama mereka. Keduanya menjalani hubungan LDR selama delapan tahun sebelum akhirnya menikah pada tanggal 1 Mei tahun 1967 di Hotel Aladdin, Las Vegas. Namun, pernikahan ini tidak berjalan dengan lancar dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Setelah perceraian, Priscilla dan Elvis tetap berhubungan dan dia terus membantu dalam mengelola Elvis Presley Enterprises. Dia juga tetap menjadi orang yang sangat dekat dengan Lisa Marie, putri mereka yang satu-satunya. Setelah kepergian Lisa Marie, Priscilla tentunya akan merasa sangat kehilangan. Namun, dia memiliki kenangan indah dengan putrinya dan juga dengan Elvis. Serta kontribusi yang luar biasa dalam mempopulerkan nama Elvis dan menjaga warisan yang ditinggalkannya. Pemirsa YouTube akan merasa sedih atas kepergian Lisa Marie. Namun juga akan menghormati kontribusi Priscilla Presley dalam mempopulerkan nama Elvis Presley dan menjaga warisannya. Dan juga akan merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Priscilla Presley atas kehilangan putrinya yang begitu dicintainya.